Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Lo abadi nerangkan Tiga hal Tunggal tentang kisah Lo ini tahun Kelas Tunggal Aliyah Minat bakti Bakhtur Wan Kudus bahamun Karena dulu Menara Wanten munazor Wanten baktor, Wanten saya mohon-mohon benar-benar supaya kula niku izin jelas niku jelas kula cerita saya ini cucunya Mbak Hafsah kula niku putunya Mbak Hafsah terus biut kula kandung itu tidak marah asmanya Mbak Hafsah binti maksum binti sholat binti asmawi sepul terus kula niku biut kula yang marah Mbak Hafsah niku gajah aminnya ke Iqauzan Iqauzan gajah ri Putri Malik Amin ya Bapak Juga dapat Bapak Mestihan, Kakak Ibun Bapak Torehan Jadi sendiri cerita Pertama kalau cerita Putu-putu Bapak Torehan Kedah maturnumun kalian Bapak Torehan Kalian leluhur Ibun Ngantos kuji para wali-wali ria Kalau sering didawi Bapak Maimun didawi guru-guru kita Allah itu enggak pernah menyebut orang baik kecuali yang disebut Mbah Bairi sepatu setiap itu kalau sholat itu merasa tidak dimulai dari dia, dimulai dari leluhuri dan terus menyebut mbah yang alim itu bukan pernah sombong kita umpama tenan kita alim itu barokahnya babak kita dulu tetapi juga Allah Ta'ala mengatakan ketika cerita orang-orang baik mulai Nabi Ibrahim ngantos Sintan Kula ikalladzina an'amahwa wa'alihim minan nabiyin Disebut min jurya diadam Tapi jurya di adam itu habis ketika era Nabi Nuh Yang selamat namung tiang-tiang Yang derek perawani Nabi Nuh Karena disebut min jurya diadam Wa mimman hamalna ma'anuh Sebab itu generasi kita sekarang no. Karena habis semua Yang bisa tiang-tiang senderek sapi natino makanya generasi sekarang istilah resminya Qur'an disebut durriyataman hamalna nah yang disebut wa ayatul lahum anna hamalna durriyathum fil fulkil masul terus sejarah besar kita adalah manusia perahu pergi di selamat no perahu nabi sinten Nuh. terus wamin durriati ibrahim bahwa Israel, Israel ini Ya'kob alaihissalam sehingga orang-orang yang dapat hidayat padahal Bapak Ebrotten, Mbak Ebrotten siapapun, itu pasti orang baik asal dapat hidayat sehingga disebut wami mimman badayina wajitah baik terus itu pelajaran putu-putu batu rekan sisi-sisi yang menipu takutu batu rekan coba anggap sombong dia segenjaganya macam yang menyebut putu kutu ne, batu rekan terus pahal juga. Terus, bangga mbae ku wong alim kapan-kapan bangga adiknya diwe alim, misalnya ini sementara bangga mbae, kapan-kapan bangga wae dan terus ini nomor kali wonton ayat wattabka'atumilla ta'abai ibu rohima wa isha kawayaku dan terus tidak ada orang soleh, kecuali soleh ini menyebut asmani bapak-bapak Pulau ngantos sakit ngaji ya barokai khabak pulau diendok salin barokai di pulau Barokai bulu bulu naik barokai di nanti pulau naik naos tenggak mati naos tenggak mati Nanti yang pulut pulau basolek enggak marang ya basolek darat nanti nggak os tenggak marang Pak Mahfud nggak os tenggak basolek darat Bahasim nggak os tenggak Mahfud Lu bang Mahfud ni ku nggak saya Abdi Bakar Sato. Sekarang kita pih ana tut. Saya Tabib Sato. Niku Ngaos kalian KKE. Nami ini saya tu Sato. Niku saya tu Sato. Niku buat purun mujal kitab. Kecuali sing saketi apaloh. Dan baik pun bahmun. Nami ini Mbak Ahmad tu ngawes tentang saya tu Sato. Terakhir adat musafato seperti tentang pondok-pondok apal jurumia imri di sarat ekitab nu maksudnya seperti apa? Niku gak kakak awal di kurun ini saya tapi bagusan. Semuanya nggak harus tentang sajez zaini tahlan. Niku periode ini basah oleh pulau-pulau tentang damaran. Periode ini saya pernah kholil. Niku sedangkan nggak harus tentang sajez zaini tahlan. Saya zaini tahlan. Niku gak dah putu rep tentang daerah pulau teng daerah sedan daerah lain. Nama Habib Kapiter. Haider bin Hasan bin Sodhaqof bin Zaini Tahlani itu sudah pun Sayyid Hamzah Satwa sendiri koriakil dan sedangnya Hamzah ini pun Hamzah Sato, bin Abdullah bin Umar Satwa itu sendiri cerita sanat pun keluarga Saran keluarga Kaden, Kudus keluarga sedenten ulama ke Indonesia Mbak Azim Niku pun min Mishkatin Wakidah min Masro bin semuanya sama, sangkiri sumber yang sama kemudian gara-gara watak, gara-gara kondisi, gara-gara muktabel hal secara ini benteng-benteng konten kiai, ya katus pulau, pokoknya sainak itu, ngawur-ngawur sidik ibarukanya ngawur, wong takok itu wani karena kalau terlalu karismatik, orang takok itu wani Iya, Igu, ya Monosengkusu, macam Yai, Yokusuke, Keuraan, Yorapan. Saya narapati uraan cintaku, Yorapan. Melani mampu hori ning berniki benten, Bima Malik. Mampu hori gajah judul, Baful puti Alkitore, Bab ning Numpak ontosi, cekal, cekal, cekal, cekal, Imra'atun min Khasam. Masya Rasulullah Inna 'ala abi la yastati wa yasamsika 'ala Apa hujun? Niku teng dalan. Boten Ayu, negara gara ayu ini nabi biliknya nafasal. Fadel dan nom meniru sendiri saya nanti takut Dis diskusi aku. Maksud Fadel itu dulu ada ayu nih. Fadel ni bin abbas, aku bin abbas, pinakpas, usyur itu yang gini ya. Dan nom-nom biru Fadel ya, Tapi biar nabi pasoro paan gua tel Fadel tadi. Nabi sih, bahasanya ni tuh, ah ya Rasulullah. Bapak kulo sepuh. buatin sakit dari haji jenengan, berbuatin sakit numpak ontop. Nopo sakit kulo hajikan. Nabi mengatakan, Aro ai ti ala ala haji kita ini. Fakau dayihi, ayam fakududzak. Momo bapakmu berutang, senyawa ruwet cukup tak orang. Kita kecap ya Bapakmu kacek nawa. Semenjak itu kaji itu ada dua, ada niat bah anil ada niat niaba andil mahtub ya niku tiyang urip tapi pun bon mundur niku saged digan. Iku yo barokah e wong takok ning dalan. Ya ono kyai lho. Takok e wong sopan, takok iku dising sopan suwara. Wes sopan meneh nak gowo-gowo bo uang akeh. Yo ono yo kene. Ya ono sing ning dalan dicekel-cek ditakok. Ates niku terfra-fra masing-masing, terfra ajate kyai masing-masing. Nabi ini tidak berbicara, tapi orang lain Nabi ini duka, saluni selalu ini, selalu ini, orang berbicara, berbicara, berbicara, berbicara Akhirnya suhabat itu membayari di peradaban Dia pakai duit Nabi ini berkaitan jenis Maksudnya takut, orang berduit kan bukan gajah akhlak. Oh enak ya, Nabi ini pas di takut, ini pas Dari ini cerita tentang batu-batu, dia yang bikin sungkan dengan yang akan jah cilik dan diwarai batuk Siwaraik pertanyaan Sangoni Barang jah cilik ke ketok pinter kita orang terkenal Bebator ke sih sangoni Sampai jah cilik kok pinter Keti jah cilik itu sangururuh Masyur sih tony Gue hotel jah cilik nomor 3000 Oh iya nemen banget Mereka seng takok batuk regu sungkan Masirin nyewo Jah cilik pertanyaan dia ketok pinter Bebator sih sangoni Sampai sih jah cilik kok pinter pakai cuit saya itu serang menghiyai model lebih Terus ini cerita, terus punah ini kuno, itu sanak, itu terulang Karena Pak Amar tidak akan berharga, sebagainya Pak Roshaw nabuk Bukan Pak Teno, tapi Pak Roshaw nabuk, disuap tak suap, pakai jiwet, tak kok Baru kayak orang bisa disuap itu terus hukum Islam terbuka Baru kayak orang rasokan-sopan Aku mulai urusan keranjang, tapi itu dipegat yang digo. ini tapi dalam bukal tapi pulang pun berpesan. Kenapa berpesan? Wa nama Aku saud, alat pelanahan ini kibir kibir. Itu Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah tidak bisa, mau kekali harus nanti orang sana orang desa, ya orang hukum mau takut, buatan pangkat aku kajinya jadi kejak bagas ini, matur ini, ya ya itu ada model kudus, ada model rembang, ada model macam-macam tapi kabel wila wa wakillah, sementara tidak urut hati nafsi kabel wakillah, walaikum karena nabi-nabi ini dia cepat menyangkut hukum nabi Yahya ini senangannya kan jangan tiang-tiang soleh itu sih perada dengan nabi Isa nabi Isa senangannya bina tiang-tiang jembatan jelas ima datan bilu ala shiro rinna maka so, kan bina tiang-tiang yang sainak itu nabi Isa ini nama anak-anak udawil marto ini ditingkan wong dokter yang ngebati orang-orang Seng nabi Yahya ni ku, ceria, nabi Isa ceria, ku tai wali kondisi pun, komposisi yang ku mali aroka artis dan kaanakata kena tu aku nak dulu gue kok merenut terus, kau rano rahmati pengiran wae, disitu amin bujuwe ku yo terus, mali aroka zohikan, kaanakata manumin imakrilah, wong kok amin bujuwe, kau rano azas wae di nangis wae rahmat itu sama-sama orang tok tapi mana itu nanti dolan lanteng pasar pandangan pun tante ibu itu tak apa terus beneran ketemu jenang anak terus mungkin lo gak suan barang bisa jawabnya tidak tekan-tekan tentang pasarnya Kalau saat itu yang bagus, setiap itu Sebab, batuah itu Dari Ini wawah Nabi Ja'at, Tapi itu prakteknya, bukan sopan Ini kamu cerita, maksudnya cerita Cerita, aku mau ini kamu mulai ini melakuinya Gika wal sopan dia melakuinya, asal sillah walillah Gika wal yang kainak EJW dia melakuinya, asal sillah walil Aben itu sementing buatan hadun Kami gunanya kalau berarti mau, Dua takbir tentang Masalah Ketika hisap poti Ini ku benten Ambil ku yak Ini ku kuno, ini cerita tentang Indonesia Kehilafan hilaf Indonesia Ini berulang-ulang Jadi ku lawa semua ini Orang-orang alim ini jadi kalau kita sana, tu, niki karangan Sayyid nasi bakar satu, api bakar satu niku kulune bahmakun lembong termasih, tahu betul termasih kulune bahasem Nah, Sayyid api bakar satu niki ngawes kalian Sayyid janitah lah, ayat janitah lah niku Mbah bakso Mriki, beri, niku kulune saya bakso lederet. Tapi sih udah menangis Ak nah, periode kalian saya nawawi bang. Wanerian and overdiri ini gue Mbah bahwa hampir Restu tuh putus begitu begitu waneratin sitem Asnawi Tapi nasnawi itu seng make tiga tahun pun nawawi. Ini gue nyai sitem hamdanah. Padahal nanti kalau hitung ketika saya nawawi wafat, itu saya maput nabi umur 100 tahun teh food, niku ketika Senawi wafat ini mudah itu sih, Bang Ali Gontal. Yang Mbak mulai zaman saya tadi bakar satoniku, asroth ini, dimulai umur 5 bulan. Useng Aos, tambah soleh ini kepenting kalau terang akan sana Tidak batu rekan ini tiang yang menangi Mbah Hasy. Kalau gede sering diceritani bangun, diceritani keluarga, bahkan era bahasim dulu, batur rekan menderek pelatihan ulama penjumbang. Itu sanat pengdamaran. Kalau gede seratannya pun bahasim, teng kitab p bahwa Ausan, Ausan bin Maxum bin Soleh bin Asnawi sebelum itu ijazah bahasim Asari tang Kiai Ausan Damaran. Ausan wati ibu tujuh dan itu terus sangat-sangat tinggi disebut dados hati kita, gw buru-buru, gw bangun di bulan balai ini, wong wesowan pangeran, wis we solat, solat wis solat, solat wura munajat yang pangeran. Itu sering disebut yang menu orang-orang yang wong pangeran, pangeran kok dino diurangi solat, pangeran buatan maangan, buatan turu, tinggilot ya bodoh menu tani. Jadi disebut dinas suratal wisata. Buatan sirotaka, tapi sirotel ladina an'amtah. Jadi wonglu Raih Wahamud pengiraan di sana yang ada kode menu. Maksudnya ini dina sirotel mustakin, Mustaqim ini apa sirotel mustakin, sirotel ladina an'amtah. Jalan mereka yang telah engkau beri nikmat, yaitu guru-guru kita, wali-wali kita. Jadi wongten Mbak Arwani, wongten Mbak Torekham, wongten keluarga Mbak Mahmud, Keluarga Alba Ma'ruf Ir Sabis dan teman guru-guru gitu. kita. Engkau Allah yang marahi kita, mengajari kita tentang hijrah. Ya, tapi buatan buat tapi nama sirotol lagi enam anak, anak kiai ya, macam-macam. Ya, Makan -macam. susunan jagungan, sangking sangking seringnya jagungan nanti ilmu tae. Tapi baru kali ini ku mau diskusi. Jadi Imam Malik nak debat, dia sungguh-sungguh sampai Imam Bukhari gak ada Babul Musta Marofil Ilm, bab jagongan ilmu semalaman Munadzoroh, toro berikut Munadzoroh. Mergo buatan nanten ilmu, sing buatan mirip-mirip. Kita -mirip. ya, beli ini malih. Buatan nanten ilmu, sing buatan nama mirip-mirip. Ilmu furu'iyah, iya, ilmu fakir buatan ilmu tauhur. Kalau beri satu contoh ketika khalilur rohman ibrahim, itu bagi pendek isra'il itu ngamur aku tidak roh aku, aku itu khalilur rohman, kekasih allah hal roh aitha khalilang yumitu khalilah ada pacar matanya ingin dipacari kekasih matanya ingin dikekasih aku itu keliru, mesti salah tugas salah serlo ke kok tugas aku bisa sampai matanya aku, ngaku kekasih pangeran, hal roh aitha Folilan Yumi itu Jangan hangat Israel Masalah kau Iya Ibrahim kekasih pengiran warna mata ini Balik matul pengiran Gusti Senglerus Perse Ibrahim ke mata ini Iya Ya Mbak Ebutun Pungut punya sudut pandang Hal Royita Folina Yumi itu Nah, Nabi Israel kan kita nanti dari munazorah semuanya hidup kita nanti, Israel kita nanti Munazoro kita nanti depan, kulino depan, lalu sepuji dikasih, ini ini saya tak warai, Pengiran kemarin, tapi nanti Nabi Ibrahim kan pinter pangeran heran, kalian Allah, Wah pulang, Hal roh Aisyah Fadilah, Yang Rohu Ayah Alqafadilah, Ono ketemu orang siap yang jari ke Aceh kok ketemu aku rawani itu model loh Kok sampean, mulai seneng pengeran kita mati, kita rapati wani sini nak wis seneng pengeran kan mati yo wis siap. ini zaman mati jadi matu. ya khulillah rahman ibrahim dawi pangeran tuh hal roheta khulillah yak ayal ayyalka khulillah ngosok muni seneng kok ketemu orang Yes, terus ngedikan, Ya, namanya, Ya, yes, siap itu juga logika kenapa? logika terus kunah ini kuno itu sudut pandang niku okay. kulun muqtamilun jadi okay, wonton jayi jayi aljubek ini berikutnya kata terus buatan sakit buatan ketika Nabi Muhammad Adam ini maka lo mau sekitab yang anak itu tolipin tentang kalian ketiap disana jenengan atas logika silap itu udah ada akibat apa istilapul a'imah rohmah ketika Allah ngeresak nambil nabi adzad nurah diambil dari sekian tanah dari bumi ibril diutus khut min ardi gada min turati gada dia lemah misalnya lemah kok hudus pas bagi mendet lemah kan bumi itu ngerti kan Aul kan a'udhu billahi minkah anta dari kata "sana" ya, "sana" niku mohonmu tak didinapsik. Kaya berlindung Allah, ku itu melukai aku. Aku nak boleh jupur, aku kok pukulan. Kok yok terus jadi beruntung, mereka kok boleh jupur. Kok jupur itu jadi luka. Aku lebih lain ningkak antasi nani. Akhirnya ibrahim, aku si April, malaikat si April, mau atur tentang pangeran. Kan, ganti lemai kista ajat, faat fa'atua yang mbaknya nyebut jenengan, kita buatan wani, minta perlindungan jenengan jadi kira ke atilnya, Mikael, Mikael, Mikael sama, Mikael ketemu bumi, bumi matur, matur, buatan wani, Israel, berarti Israel, Israel, kira-kira dinekat nanya, Israel, dinekat, mampu, bumi panjat, audubillahi, mingka, antasinani, tapi Israel wa audubillahi Allah unnafilo amroh aku ya audubillahi jepongkong orang kasih kudu kasih mulai Israel itu kondok repot kondok orang kena tidak sebat apasipun ketika Allah nurano perintah ini ku cara pandang malaikat Jibril cara pandang malaikat Mika'il ia berbeda dengan cara pandang malaikat Allah Sekolahnya itu noneng bab isteri, at nego yang bersih tank. Gua pula balik matur tengah citemudi-bundi. Pulau dari uang akhir akhir kecil. Una cium langgar-langgar diesel susah menteng. Pegangin konten gua pula balik matur. Orang petkol cairi sombong, bapak cairi kecil cium langgar diesel orang. Petkol cium masuk no cairi-cairi diesel. Leos kok ngempet jatah air cairi bingung nanti enggak bingung. Kulo niku riyin niku kaya ndonan. Niki crita kulo, tentang Pak Ari jadi Kiai nek adekku. Kulo riyin niku kaya ndonan. Tapi akhire yakinan, kulo nganti kulo nate ketemu biayi, Gus Matur nuwun jenengan ra teko. Cara jenengan teko lakone jenengan mboten kula. Akhirnya gak ditondonan niki yakinan, ternyata kulo ra teko uang wong akeh. Mamah lagi panten beco niku ra data kene niku sempol 50.000. Lah, lanak sing anggotae kuwi suwirang ampe ora Nampak mau keluar teko kaya ini aku mau ya untuk suiran ini Dupung kalau ada teko, Ini lakon Untuk tempat kalian apa? Saya kata gak menerinya Gwtah ini perkembangannya rarok dulu, nampak tetep Terus dan ya repot Orang teko kaya sombong, teko maksudnya Terus sammen dan kaya milih teko dan ada Poleng gak? Terus sammen, teka ya mentalamu yuk jatai <laughs> jatai itu besok membat saya teko warna teko teko teko warna teko <laughs> <laughs> itu yuk maur saroknya kulun, kulun muhtamil kulun muhtamil kulun muhtamil terus, gak bisa enggak saya ini misalnya ada toko gede di supermarket itu toko ini besok, tapi proses itu mau jatai toko-toko kelontong protes kan tapi nak dibalik, mosok disorak oleh non mola saat dia menjadi soeh, dibalik logikanya dibalik, ispo yang gereja fakir itu iskolon bu, ambilnya, boyo iyo boyo, itu dulu lama, menganalisis arafah, kenapa sih arafah itu jauh dari betewok, alhatyu arafah.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 tapi Ono si Makomil Jalal Allah terlalu wibawa sehingga kita tidak berani dekat-dekat. akhirnya ibadahnya jarak jauh. Dia niku tangguling. Melane wanton pulau berbalik cerita. Wanton wali berdoa sholatnya ini sop awal. Mungkin panggil pangeran kok orang susu terus gue awal. Tapi Ono wali gue tak salat gue guling. Tak tahu itu. Kepu solat emang terus kok wali. Aku merasa ratah terus ngarep wong aku ngakuai kok gue ngarep Kok sok-sokan parah tapi ada krona rasa-rasa untuk berkorok jadi cerita itu kenapa? waktu malahnya wali kita itu tidak ada sewarga yang ingin berpengarga sampai makan-makan, umum-umum makan-makan ketemu witeriteri dengan ayu, tidak jalan-jalan jadi kelebihan witeriteri itu kan jadi ayu tidak tahu ngamuk, tidak tahu jalan-jalan tidak tahu komplain ayu ini orang sana di salon, tapi murah ayu, enak enaklah witeriteri itu kita kelima saja tapi itu apa, ini ada kitab di Salah Pusiriyah Unas zihuzai likal jamala anna zori meripat tahu tak ada macam-macam terus meripatnya jengan tahu dong ada penyanyi macam-macam terus dengan meripat yang sama buku itu mengira itu pandora betul kan jadi unas zihuzai likal jamal anna zori misli aku ikut kepengen Allah itu bersih o, sampai Allah yang al-malikul a'la, al-malikul jepar terima aku tapi rakan-rakan sombong dia tidak punya nyalis Ben Allah tetap sakral, karena tahu didolak aku yang tahu didolak macam-macam seperti apa unas dihudharikal jamalah anna darin aku nopo? kalau ini sebagian buka dimakna ikulah mawas harus hormat Tang akad diajur, Lalu seneng sangat kalian almanat terus lagi selain wantar disupporti, tetap isbatu Syawal atau isbatu ramadan tetap diajurkan nunggu pengumuman Itu pemerintah. Ibu mohon, ibu mohon ismae ulama-ulama kita. Ikhwalahasi kita di halaman 216 dengan sekali. Misalnya halaman ini yang jelas tentang hilal ini Sayyid bakar satu Allah, berarti kalau sanat hitam, misalnya seperti Allah, Mbak Maimun, Mbak Maimun nanti ngawas Mbak Karim, Mbak Karim nanti ngawas Mbak Asim, Mbak Asim, terus Sayyid Abibakar nama, terus Allah ini, Pak Arif ini, topos hadisak, tapi Mbak Maimun gagah sanat sing a'lamin ini Mbak Maimun, ini menangi Mbak Asmat ini Mbak Ahmad ini menangi Sayyid Umar, saya itu malah 5000 saya kasih pagar nopo? Bahasa saya ini kasih nah, ini biasanya kita, kita sebut 2 sanat yang lebih nopo? Aklam. Terus nah Anggi sanat muter, terowong no, Antas 6, tapi bangun sakit, kawan sakit ikut. Ini jenisnya sanat Ali, sanat yang lebih cepat sampai. terus ke Fa usha hidha hilali wa hidun aw isnani wa qadul hisabu adama imkani ru'yatihi qala suqiru la tuqbalu hadhihi syahadati bi anna al hisab qatiyun wa syahadatu ahli anna syahadatu zaliyatun wa dzannu la yu'ridul qatha wa atala fi bayani terus terus wal mu'tamad qabuluha illa ibrata bi ahli dzikr itu sesuatu yang kuno, wanten khilaf antara nak hilafah ahli hisab peti, nak jurni karuan hisab takdiri karuan di atasnya. Jadi ulama-ulama, kalau fitufah al-ladhi yuta jau' an ini tapokoh al ala an qatima mati hikot iyatun wa kan al-mukbiru namin gumbizalik azza'at ta'watur rujat azza'adah wa illa pala. Rusia Yogyakarta, Sange Giga, G T, Sape, Yong Agokot, Yototot, Ngenteni, Pengumuman, atau pemerintah, Maneh, G W Api, Api, Aji, Ilmu, juga Kakek, kake, kan kan itu Gigo Kakek, Ilmu, Gigo Kakek, Ilmu, Gigo Kakek, Ilmu, Gigo Kakek, Ilmu, Gigo Kakek, Ilmu, Gigo Kakek, Ilmu, Gigo Kakek, Ilmu, Gigo Kakek, Ilmu, Gigo Kakek, Ilmu, Gigo Kakek, Ilmu, kalau nggak semismati, mesti ini. Kalau apa diwarai, ustadz belum lupa. Tapi dari diajain itu, senyapnya mati ustadz diwarai dari Bermati diwarai meneng. Jadi syarat diwarai lu dukung Indonesia. Lebaran orang Indonesia gua apa mati ustadz diwarai. Jadi misalnya man pasaroh hadis di manko robel mauta. Atos ya, waladina amanu idha kumtum solat. ini pun solat, mau no badai solat. kan badai solat ya karena so kalau sudah kadang sholat, masuk lagi untu ya, kumti milah sholat pas dulu, ini pun badal kiam di sholat, apa korobal kiam koroba kan kalau sudah kadang solat, mana tidak boleh untu, padahal jadi ini kira kumti saya laki yang no mau takum singwis mati, apa mati ulama ahli hadis caranya namun kali ini tinggi itu nafsuri korobel mau tamak mati tinggi tunggal nafsuri bermati terus ada kita dilakoni di jadi coro ketemu ulama ayo dukung indonesia ulama bela dukung ini ketuau siwarai pindu abe mati ke siwarai bermati ke siwarai suka majite bosan tuh kompeten bener roboh itu kau rahwara ini banyak yang Indonesia, loh, teman-teman. Jadi, Arief, Indonesia ini, masa tenggih anak, waktu di ngeten dikiksi, sub, kalian bisa help, ngeten, ngeten, kalian kerjanya ngeten, itu tetep baik, gitu. Sebaiknya menunggu pengumuman, loh, no. pemerintah. Terus nih, itu pulau cerita, bagannya kita sebagai orang, loh, no. orang, loh, no. boh. Yang Indonesia, nih, itu wow, ndak kenapa kita se itu? Kita semua, dia berjiwa kita Kitab anak ini yang beton itu selain keluarga Sarang, keluarga Kulau Kulau itu gajah buyut nate pun nanti di meka siang Kutunai yang ngarangi kami Padah, meskipun gajah turunan Karena buyut Kulau yang si nanti di meka pun gajah anak Mbah Kulau Kulau dibahas tiri, di buyut tiri itu nanti di juliang, meka Duryang Walaupun ini ilmu itu transparan berarti tentang Indonesia ini buat ilmu yang remang-remang, mereka asosian awal bilah kayak apa terkenal asosian awal? Alqanani, mereka yang bukan dari pun konstitusi negara kita. Aiyham dan kaca putro sih ni'am, kaca putro ni'am, ni-ni'am, dan kesalvet bukan dari terus silsilah kita ini silsilah saya meyakinkan indahya adalah ilmah dinun pangguruh aman tak kuduna apa? terus sana ini cerita-cerita cerita sana, sana tu buatan kepenak nah buatan enten itu jiroyah sebab zaman saya tidak tahu yang itu ini kok ada yang kot jimit ala riwayah kot jimit jiroyah ala riwayah jiroyah itu analisis misalnya yang kalau jenengan kan ngaji di Kandani, namun busu wargo itu fadole Allah masing khusuk-khusuk kok ya ketur jadi wami dala'il jirwa wami khusuk tuwi kok dari musu warga jadi fadolai kok kan iman itu ini ya no gak diapresiasi kaya, tapi masing hati saya ngosong layat kula ahadukum al-jannata bi'amalikum kalu wala antara ya rasulah kalu wala anak ilah ayat akumatian ya Allah birohmati tapi bareng di Jiroyah, Jiroyah itu dianalisis konten yang ceritaan ini yang kuno itu ku ibadah 500 tahun tidak tahu maksiat saya berpengaruh usulnya, -e, sejumlah aku rapasih, aku maksiat kurarlah. pokoknya itu penting tidak maksiat orang yang beng berpengaruh hm, suaraku merupakan padulku, aku harus pergi pulau sholai nah sholai hampir 1 tahun 500 tahun, kita harus punya suaraku 500 tahun Pong pemuswuarga marga malam ngamali wonok batasnya wonok di Brasil ini, sesuai ngamalem. Lu cari dengan swargo selawase Gus Jilan itu enam lima ratus tahun, cari kerana ngamalem ngamalem mono akbatasnya, saya ini swarganya wonok batasnya, sing abadi, rohmatku, ngamalem terbatas, mantuk-mantuk yang itu, oh iya iya, asal-akal. Maksudnya elmu rimaja, tiku soto to ati, orang-orang loh. Tiroi, takut. Tiroi yang milah temakan apa temakan. terus kosong, ternyata zaman wilayah temukan open untuk turun ribu. Dan kudus, kemudian ditutup. Tiroi, ditutup. Saya Dina Umar, nih kusak usai paku Mekah. Ini kirim surat, tangga ini ulama, il-amsor, ayo balik nih Mekah. Balik nih Mekin, asalnya dikuasai dibuat saya sholat nih Mekah kok kau harus solatin kau yang bukan solat bos bos kau, soal sementeng Irak, tentang Syria, itu jauh betul. Tapi di Amerika malah dikutuk, jangan rida, nah Islam umat umat di Mekah metina orang Arab Irak orang kudus orang Arab, anggar kita itu berat. Iya iya, ya, sunat Islam lah sunat Islam, sih, mekah kamar, seneng bincang sama popot, lagi lagi ya, Abdul Dineng. Panggar dalam benteng. Yesus, ya Yesus, nafas haji yang saya nilai Fadilah yang muka. Saya semula yang mengkudus Fadilah yang Nasrul Ilmi. Saya nakkan ketika itu, kalau Saji debatkan, kenapa haji ya Pak Subroh? Fado Ilum Mekah, semua kau solat tu, kau si solat kan dia. Saya Nasrul Ilmi. Ilmu tak kubur, monikom Mekah kan dituk uduk. Nah, ini maka hutan-hutan yang lebih. Itu apa sih, Pak? Nah, perhimpunan Islam mana ini? Nama kami ora orang ila aktoril arti. Padahal agromir roh matamu Ilham, kafatal jendela di Basiro. Nah, itu sendiri contoh-contoh bertani jenengan Bertos, Awantan, akak, buruna, masa ibu, dan adat yang berbeda, guru-guru kita itu logikanya ingatan ini, karena kpu masalah suruh iya dan kita itu sakit nombok dan kita berpikir alfukmu yadul ma'iladihi wujud dan wasa ini tentang kitabnya Niki cerita juga, ya, tentang kitab isya ini sampun, ini ampun pun pinter mungkin. ini cerita tentang isya ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat Toro besa sopanee intakolah ilar rofiqil alam ini rumah nolnya. Seydina Umar niku tangking senengnya ganjina ganjina ngerti kan nih? Niki cerita cerita logika cerita cara memahami maher nih Quran tiang tiang riak. Nih sing dicontohno Seydina Umar rodiabul an. Di Kuala Wasti. Biagi antawa ummi ya Rasulullah. Lakot balagomin fadilah cika inta. Nih bab farsolawat an-akhbaraka bil afi angka qobla ayuh biroka bil-zambi fakolah ta'ala afawahu angka lima azim talak datus ibn Umar caranya mahasis Al-Quran untuk menonton alimu datus kita itu kan moco dia paham, dia ngerti arti ini afawus nyepura sobo Allah nyepura angka saking siro lima maring opo ada semaknanya lima krono apa, azinta ngege izin siro maring al-munafikin. Oke logikanya nyaten ya. Asumsi perang itu kan strategi sudah diatur. Dan asumsinya perang Uhud itu pasukan Islam itu kan 700 ratus, seribu. Barang munafik mbak. Bali ini perjalanan 300 kan semua aturannya menjadi kacau. Jadi coro lahir, kekalan perang Uhud ini karena semua strategi kacau. Karena ada tahalluful munafikin. Ustak ini yang di tengah dalam cara Jawa pos-posnya harus diatur jadi boleh pulang itu ya kan masalah besar cara strategi perang Nah harusnya atas nama strategi Nabi itu tidak memberikan izin pada mereka yang pamit pulang karena ini bisa mengacaukan strategi Nabi no, perang harusnya tapi Nabi itu yang saya tawakal ada pengeran tidak ada yang pamit mulai karena Nabi ini kalau saya mulai mengatakan Nabi Yutana Allah karena Medina ini kosong, kalau kosong malah diserang musuh. Padahal isinya hanya perempuan-perempuan. Jadi Nabi, iya, iya, masalah hati ngonohi, gak mau pembohongan. Dulu ini secara strategi perang gak salah. Karena mengacaukan tadi, sistem yang sudah dibikin. Tapi Allah sang yang kanjeng Nabi? Iku rambakas salah esik, tapi bakas apa aneh. Jadi coro santri salah, tak celup. Zaid, Zaid itu bermelanggar bersalah, tak celup terus kita tak sepuro tapi coba lagi jadi cara baca Syiitina Umar Lakot Balagomin Fadila Jika Inta An Akbarotabil Afwi Angka Kobla Ayuhbirokat Bidamsi jadi sing di sebut apa nih sioyo Ovole mojok Quran Syiitina Umar Afam Wahhu Angka terus nati jai sangkeng senengi Pengiran Tenjengan tidak nah, sesuai rencana Tuhan Ini diceritanya puranya seorang Allah terus akan gaya. Buat ini kertanya Untuk Barokasih dengan Umar R.A Cara ini memahami Quran gaya, Cara ini memahami Quran Takut balagwa min fadilah Jika indak Anna ahlan nar ya waduna ayyakunu Kot atau uka Wahum bena atbagi ayu atbabun Yakuluna ya letana Atokna allaha wa atokna rasulah Tiang di sesoteng rokok kayak apa sakitnya? Semuanya adobo, iya adobo. Dociang senteng rokok, koi ngono laran. Kok orang yang paling diingat tuh Rasulullah. Sampai mereka bilang, Ya leh atau anak buah, Atau Anar, Rasulullah. Jadi nabi saking populer ya. Tiang ush di sesotnya rokok ya. Harap kok yo di sejak aku to'at nih kajeng. Jadi opo Nabi yang dikenang ini cara Umar jenis -jenis. terus takut Musa bin nabi Musa niku metu sumberan gunung ada sumberan kuwatu pirang-pirang tapi nak diriji seket ngetok banyu itu lebih ajaib. jika mana mujizatnya Nabi Musa itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan terus maling kana Isa bin Maryam atau huwa ikhya al-mauta famadha biakjabah minasyad al-masmumah hina kallamatka wa maswiyah. Fakolat lakad zirok wala ta'kulni fa'inni masmumah Terus seorang perang Soeibar Ini seorang perang apa? Soeibar, ini kewantan tiang Yahudi Mangkal kancing nabi, terus Takok kalian Penyusup lah, sekarang ini penyusup Takok kalian penderek-penderek nabi, nabi itu paling suka apa? Dirok Walhasil terus diirok, sempun dibakar, dilumuri Nabi, kacun Terus diaturlah nabi Yang masyiru imra'atu miskam, bujani miskam ini yang Yahudi barang badi ditarik dari Nabi, ziro niki wes sambel wedus, posisi wes dibakar, wes ketuaan, wes macam-macam, lah tak kul nisa pulau -pulau ini mas mumak. Nabi ampun dari pulau-pulau itu diracun. Maksudnya nyatun. Nabi Isam urut nong masir aje utok, ono dahi, ono tangan, ono paru-parune, produk gampang lah urusannya. Produk apa? Toro malaikat bagian urut no kan, koordinasinya kan gampang kan? Awalnya utoh mau nyawanya di jabut kan karena kare balik notok, paham ya? Lagi nabi muhammad itu wes sambil wedus, wes dikuliti, kuliti, wes pedot kafe, deketoi, jadi dibakar. Angel putih, coro sampai jadi malaikat. Angel putih nah Allah kan gampang kabeh, coro malaikat. Angel sing wedus itu masih saat ini, mulane udah wes umar. Mu'jizatnya Nabi Isa yang ngurib nama orang mati, Aku rawna papa ini, Mereka ngurib mati, Aku jauh, Sementara jenengan, Dijauhi, Sampil berduh, Simpun apa? Tiba. Ini cerita-cerita, Senengi sohabat dengan Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir tentang kita, Tentang ada TGK Jawa, Yang gampang masuk, ora gampang putus asa. Laqad da'anuqun ala faqaala rabbil la tadhur 'alal ardi minal kafiri nadayaa. Walau da'aw ta'ali nabiyya mitslihi la halatnah. Fa laqad wa al-duhr wa ujmiya ruba'iyatuk wa wasirat ruba'iyyat. Fa abai illa khairan. fa'kulta qulta Allah maghfir liqami fa inna hum la ya'lamun. Umpama jenengan modele kaya kecewa masudno kecewa masudno tuntas umat ini Jenengan juga ngalami falakot wuti al-dorum, jenengan pernah diinjek-injek, Wa 9 wajuk, jenengan wajahnya pernah dilukai, Wa kusirat iya gigi jenengan pernah tanggal, lumpuh, momentale, -lumpu jenengan kasus Nabi Nuh, pasti kita semua nomor, habis, karena Nabi Nuh angalami nonton terus meniru bila alal arzim, nyal gali iri, nopo, tapi nak jenengan buatan, Fa'abaita anta tula, ilah sayuran, fakulta. Allahu mafrilikom, ibadahum layak. Terus ini cerita-cerita sanab gitu terus. Kalau kepengen dia berjihad batu lekan dan tentu ngertos sanab Terus yang batu lekan gak us tang masai masai meriki, gak us bahasim bahasim, gak us bang Mahfud termas, bang Mahfud termas gak Sayyid Abi Bakar satu sohibul ya. Bang Mahfud niki gak ada abah asmani Abdullah Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Mbak Abdul Manan ini awaluman lazama zaman sahib al-Itshaf Jatuh kitab no, gede kaya Itqaf. Isyak ini dikaran sekitar abad 6 Hijriah Ke Imam Muzali, tahun patang atau seket wafat sekitar 504 Nopo patang atau seket wabat sekitar 504, nomor 505 Ini aku ngarang Isyak rana singwani nyarai Disarai nempel tahun saya buta ngatus kalian saya sejak timur tado asyab itu kitab it kalau sakti nomor almutakin dari kuningku gada murid alim alam al nu yang berikid yang jawa namanya Syekh Abdul Manan bae Mahfud Mahmud adi Mahfud bin, bin Abdul Wah bin Abdul teruslah Mahfud nikki urip teng Mekah terkenal tentang cerita niku kancaran kalian Bapak Munawir Jogja gila muridnya sebab kita yang cinta semua hasil alhasil terus bang Mahfud niku pesen kue nak mulai anakku go terus Gus Muhammad kecil ini dibutuh Bapak Munawir akhirnya datu setiang Quran gina ati ngawas dan basim yati tengkermas basim ya di bang Mahfud hingga cerita Gus Muhammad ini dipek mantu yang demak haji taslim terus suri itu Betengan Gus Muhammad Gak ada putra Gak ada Gus Harir samaan anggih Gus Muhammad Gus Muhammad bin Harir bin Muhammad bin Mahfud Gatuh sendiri ya bah Mahfud Itu bukan tentang termas tapi tembuti Tembuti Betengan Tembemak Rian bah Mahfud naos kalian bah Soleh Darat Zaman teng Indonesia Soleh Darat yang mayong Rian diantara guru ini Nanti ngos tengah teng Tengba Soleh Asnawi itu ini cerita supaya tersebut tidak sombong tapi tidak kita dah sanat. ampun kados yang yang saat ini ratau ngaji sedikit-sedikit pola Rasulullah SAW jurun terungannya ada jelas gurune ada jelas Alhamdulillah ada yang pati agaknya ada kuat suwe ngaji ngaji ulama-ulama yang ini adalah ilmati non pangguru aman tak hudu nano po, hmm. dinaku aku memiliki ilmu, melani kuing kok kau so poiku tuh telok sesampai ke motor ya iwin racitu karan, kustung anu aku mati Jumat. merkedek nemo cok fadilai kabudut, Jumat, pola Rasulullah wawasung mati cumat ngeneng ngeneng ngeneng, bareng tak kusep, seng ngendikan fadilai kabudut cumat, dikukabudut di dinoson nanem akhir nangunus senen itu sing <SILENCIO> kabudus senen itu sih kita fadilah idino jumat nangunun alas senen di jumat pangeran bahm tapi mila-mila terus yang penting kabudus kusno lopo khotim karena itu dawai surahul bukhori bukan Imam bukhori surahul bukhori kan Nabi ngendikan kan mangkana akhiru kalamilah idahil wadaholal tapi wah semua semua riwayat nikunya sendiri nabi terakhirnya betengah fana lilai luh wah tapi ngejikan Allahumma ma arrofi kal alam bagi riwaten as asol. Jadi nak mana nih kenyatan siapa yang akhir hayatnya komitmennya kok tahu tidak kalah tidak harus sepersis dalil luh karena orang yang ngejikan dalil luh ternyata kabudut yang ngejikan allahu ma arrofi kal Lha kok nak rawuh ngaji suwi-suwi iso. Royo muhaditsi tok segegere ra karuan. Jadi sampean nak ngaji saarah. Ato misalnya imam, imam nak badhe solat. Niku kan wonten sing langsung, langsung madhep makmum, wonten sing tetep madhep kiblat, wonten sing madhep ngalor. Madhep ngalor wis tengah-tengah, mulon ora gelem ngetan yo ora gelem. Omromil apa kok? Niku Imam Bukhari gadah bab. Bapak Imam diterangno ada kebiasaan Rasulullah kalau habis sholat itu Abala Aliana Biwajji. Memang Nabi terus mulang, Pak, untuk sholat langsung mulang. Nah, jadi mulangkan madep makmum Abala Aliana Biwajji sama di Lot Ntarasara. Namun di Lot Neng Pukoh Riteng Sarai. Terus Dewi Surrohl Hadis. Sebetulnya Nabi itu hanya ingin memaklumatkan. Ini anak sholat, tak engkau sholat itu sudah selesai. Karena kalau Nabi tetap madab dan posisi tetap lunggo takiat akhiroh atau lunggo tawar roh, nanti Nabi itu dikira masih sholat. Takutnya ada orang yang Allah Akbar terus ikut Nabi. Berarti rotus sholat, diman lehtavi sholatin. Dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah ada. Maka disunatkan bagi imam, punya gaya apapun, yang penting jadi maklumat kalau sholat itu selesai ngono mursid, murceda ini dm oh besok ngono saya tetap ada bulan tapi asofir wala si pungutan sebentar sebentar ngono cerokohan sebentar ngono maklumat nabo maklumat dan itu tengginya surah al buhari fitrang yang penting ngono maklumat maklumat na anas sholat nabo ingkono sholatnya sudah nabo selesai Konten malis yang nafsiri akbalai Nabi wajib, cimrukon nabi uaro jatalim, uaro dalemau izo, karena nabi menghendaki mulang otomatis akbalai alaina wajib. tapi anak nabi ngirsak nol oh, tentu abdul itu tetap alka, atau nah, alkep, terus terakhir, monten, sama dengan mengkedelok tengsara buhori, tengsara buhori, bab buhori, tengsara terakhir oleh ngamati lucu, buhori, tengsara buhori, tengsara cocok. tengsara buhori, tengsara buhori, tengsara buhori, Bajaj, cowok kalau paling cocok, tapi analisisnya bisa kok paling buncit Imam macet, imam kemeriksa macet putih mulu untuk geblek, orang buat debat, orang tua ngalur tauhur, anak Imam macet putih, ada pukulan sama geblek, ada pukulan juga ya, geblek, dan Indonesia soalnya macet mulu. Imam nggak sok-sokan. Masih orang gurunya, ukiyai Kiai Ale mong soleh wali. Tetapi Imam doa yang kau ngaruh, bawa kongi mak mom. Napa bawa kongi Membelakangi makmum mom. gak sopan. Tapi imam dikehak belakangi mak sebatas dia ini jadi Khusus otoritas kamu boleh membelakangi mak mom bergawe untuk keharusan jadi aku jadi imam Bent sombong kamu hilang kue nang cepet macam neng makmum. mergo hukum khusus oleh belakangi makmum, ikut atas nama kue imam, biasa aja kue serai imam nang cepet macam ngalor, jadi asap menaik. Masamane nih hotel? Orang belakangi nopo makmum, tamu narap cerita jilok nih sah, nggak langsung jilok dan nggak latar lali. Atau si punya, umpamanya yang yang sedang belajar hadis nih kumotosara itu gampang nyala no adat-adat guru-guru kita sehingga ada baru sholat macam ngalor, ono yang tetap madem no? ngalon ada yang daheme buwan? banteng ada yang sepuh-sepuh bersama oh tom nak bangun itu mindah tempat idun ini mesti mindah keluar ini sejangkal tadi saat ini ngertos kabeh sementing ada iklam maklumat na anas sholatan no? Boing dhot siga raono makmum sing terus takbir nyongkone beliau ki salate. Kalau itu terjadi berarti ono apa? Roptu salat biman laisa fi salate. Menggantongkan salat dengan orang yang orang itu sudah bisa salat. Terus niki bentuk hormat kula teng keluarga besar dia itu rekan-rekan niki terutama sing peseng wonten Pesantren Wafa Bu Is danten murid-murid kada semangat ngaji terus kulosah nolan aku tuh butuh batu rekan bangga baik baik kulosahnya Korean nabi nabi ganti kan wat tu milata ada Iya nyebut baik baik ibro wa isal kowe aku tapi yo sebagai baik tok udah wat tu anut sopok ingsun mak baik alim berarti anut nah kepingin sopan baik alim kira salim mosoknya ini baik jadi mongolani kurusan, tapi yang penting oh cuma ini lah tak tapi orang wat tabak tuh, noh. Jadi ulama tafsir lebih kefito. Oh noh, sih zikrul abak sah dan ini. Tapi ini juga muni, oh zikrul abak toh. Yang penting wat abak tuh. Yang penting semangat noh, anut. Tapi apapun itu kalau suwun nyebut bamba itu penting. Bergiwa kalau sering didawi guru-guru kalau sering didawi bapak, orang nok wong soleh kecuali Allah ini aku nyebut mbah baik saya sholat aku ngergali nak sholat aku rada-adaan nah terus Allah ngerti baru kayak bapak kulo, bapak kulo termasuk biar biar, biar kulo seneng tak marah ke bawah dalilin Allah ulaikalladhina an'amallah alihim minan nabiyin disebut min zuriyati adam terus disebut malih wa mimman hamalna manu terus wa min zuriyati ibrahimah wa isra'in nambe Allah nyebut hidayat siapapun Disebut Wa mimman Hadayna, Waksa Ya, yang mau Kakak Taros, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.